Apakah harga emas akan bergerak ke atas? Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1794.65 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1802.31. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212